Manchester United terus meraih hasil positif pada ajang Premier League tahun 2022-23. Penampilan bagus Manchester United tak lepas dari performa apik para pemainnya. Rating di laman Huskor menyajikan pemain MU yang penampilannya cukup menonjol. Casemiro, Duel udara dan memblok bola adalah kekuatan utamanya. Dia juga mampu menyumbang satu assist pada laga Manchester United vs Chelsea. Anthony. Sangat kuat dalam finishing. Dia juga mencatatkan rata-rata 3,3 tembakan dalam setiap pertandingan. Bruno Fernandes. Melepaskan umpan-umpan kunci adalah kekuatan utamanya. Dia menyumbang satu gol dan dua assist untuk Setan Merah dan mencatatkan rata-rata 2,5 kipas. Anthony Martial. Memang baru tampil tiga kali untuk Manchester United di Premier League. Dia sangat kuat dalam finishing. Dia mencatatkan rata-rata 0,7 tembakan. Tapi dia mencetak 2 gol dari tiga pertandingan.